bertempat di kantos dinar pemadam kebakaran kota Solo sebanyak 50 warga difabel dilatih untuk mengatasi kebakaran pelatihan ini diperakarsai oleh tim advokasi difabel Solo dan dinas pemadam kebakaran mereka dilatih mengantisipasi terjadinya kebakaran sedini mungkin di tempat mereka beraktivitas, seperti mengatasi api liar pada kompor gas agar api tidak melebar ke tempat lain. Dengan cara yang sederhana, api liar pada regulator, gas dapat dipadamkan. Meski dengan cara sederhana, namun cara tersebut sangat bermanfaat terutama untuk perempuan. Mereka jika dilatih menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR jika harus menghadapi api yang lebih besar. Pelatihan akan digelar secara berkala untuk mencegah bencana yang tidak mengenal waktu dan tempat. Jangan lupa dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe.